serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar bahagia, kabar menarik dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya Menemani santai siang kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi terbaru Sebelumnya kita awali dengan kabar spesial dari Indosier Yang mengunggah atau memposting sebuah postingan foto Buddha Lesti dan Host para bapak-bapak Di Aksi Indonesia 2022 Ini luar biasa persahabat ya Para host kece yang selalu membuat Ketawa bahagia Di acara sahur Luar biasa Dan Alhamdulillah persahabat ya Kita semua sudah memasuki hari kelima Bulan puasa Ramadan Mudah-mudahan puasa kita Semakin kuat untuk menjalankan ibadah Dan mudah-mudahan menjadikan Kita semua lebih baik Amin di postingan ini bersahabat ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosier Yey absen dong siapa aja nih yang sering nonton aksi Wow kira-kira siapa aja nih persahabat yang sudah sering nonton aksi Indonesia 2022 Kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Widia Artis Satria mengatakan Empat hari aku dong sejak ada Bunda El, Star Jam 2 Wah, wow, Masya Allah banget ya Star Jam 2 tuh sedih depan TV untuk menyaksikan acara aksi Karena ada Bunda Lesti gejora. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Ira Anscar Raffaro mengatakan saya Dongmin ada Bunda Fatih jadi nggak ngantuk sahurnya wow spesial banget ya ada Bunda El semakin semangat ditemani Bunda Leslie Gejora waktu sahur kita semuanya tetap semangat ya untuk selalu menyaksikan acara aksi Indonesia 2022. Berikutnya persahabat kita lihat juga ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel YouTube Lancelar Entertainment. Vlog momen ketika Bunda Lesti kejora pemotretan atau photoshoot Seru banget curhatan para mamah muda ke Bunda Lesti Tetapi persahabat, vlog ini tiba-tiba di take down persahabat ya Karena sekarang sudah tidak ada nih di channel youtube Leser Entertainment Wow kira-kira kenapa ya, mungkin ada perbaikan. Mudah-mudahan saja secepatnya bisa di up lagi persahabat ya. vitamin bahagia Karena momen ini yang paling ditunggu banget nih oleh warga Konoha Info ini kita dapatkan dari akun mr.mrls.mrb mengatakan di kalimat caption juga yang dituliskan, yuk ke YouTube Lifestyle Entertainment ada yang cantik cantik dan soleha, masya Allah banget ya. Kita juga salvo dengan kalimat komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Instagram mmharib mengatakan, baru juga mau lihat udah ketek don, katanya tuh, wow persahabat ya. Sabar ya, mudah-mudahan bisa di-up kembali. Mungkin saja ada perbaikan, dan selanjutnya, persahabat kita lihat juga. Uh, kita mampir ke unggahan akun Instagram Amanah Venue. Amana Venue. ini mengunggah sebuah postingan, foto Lesti dan Bilar di acara conference Mini Gold X Lesler bersahabat. Siapa yang sudah beli nih Mini Gold? X Leslar Yuk sama-sama kita order persahabat ya Mini Gold X Leslar Mudah-mudahan usaha Papa papilar dan medalliasnya Semakin berkembang dan sukses Amin Dan kita lihat nih persahabat ya Ada kalimat Ganshan juga yang dituliskan Mini Gold X Leslar Family Fresh corn. Good luck for the world team Wishing the new collaboration oh, Great success Wah wow, Masya Allah banget ya Alhamdulillah kita makin bangga dan bahagia sekali Semoga Leslar selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan apapun yang dilakukan. Selanjutnya juga bersahabat ada info penting untuk warga Konoha. Ini kabar bahagia juga yang kita dapatkan. Karena sore hari ini jam 5 nanti bakal ada episode terbaru di acara Poles. Kepo in Lesti ini wajib ditonton. Karena ini spesial episode terbaru ada Abang L. Kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Ariel Ini langsung dari Bang Boril infonya Halo sahabat video, merhabanya Ramadan ya untuk kita semua yang menjalankan Gimana nih puasanya sahabat poles. Udah ada yang batal belum nih? Ngomongin soal Ramadan dan ya seneng banget Karena di tahun ini ada Abang L yang bikin Ramadan kali ini makin lengkap Selain itu, Ramadan kali ini juga bikin dede makin bersyukur akan nikmat yang diturunkan Allah Subhanahu SWT ke dede dan keluarga kecil dede. Pengen tahu bagaimana kebahagiaan dede menyambut Ramadan kali ini sama dua pria kesayangan dede? Temukan jawabannya hanya di Boleh Skepoin hanya di aplikasi video.com ini info langsung dari Bang Boril Karena episode terbaru akan disuguhkan lewat acara Poles Yuk sama-sama kita saksikan karena spesial banget Ada Abang Fatih yang akan hadir Menyuguhkan kebahagiaan untuk warga Konoha masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar. Kami min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.